Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hello halal family, welcome to the channel, I hope you guys are having yourself a wonderful uh, day in today's video guys we'll be reacting to the jenka. this video was suggested by uh Tahir. um did you just mentioned to basically react to the jenka, but they didn't uh, put any link to a specific video so this is the video that uh, uh, I found so stay tuned guys We'll be right back with a video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 kehebatan Denjaka pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang ditakuti dunia data Semen Jala Mangkara atau disebut Denjaka adalah pasukan khusus milik TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan mumpuni dalam berbagai antraksi di luar negeri Denjaka kerap membuat gentar pasukan-pasukan khusus lainnya termasuk Navy SEAL dari Amerika Serikat berikut deretan kehebatan Denjaka yang tak diketahui banyak kalangan Orang-orang pilihan, satu personil sama dengan 120 TNI biasa. Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut, para personil jaka berasal dari personil terbaik yang semula sudah bertugas di satuan pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Para personil Denjaka berasal dari personil terbaik yang semuanya sudah bertugas di satuan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yakni Kemandu Pasukan Katak atau disebut Kopaska dan Intai Ampibi Marinir atau disebut Taufid. Kemampuan satu personil Denjaka digadang-gadang setara dengan 120 tentara TNI biasa. Tugas utama pasukan elit ini adalah menanggulangi semua aspek teror terutama yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. wajib ber IQ tinggi selain punya ketahanan fisik yang luar biasa prajurit dan harus benar-benar memiliki IQ tinggi bahkan disebut-sebut dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi di kawah muka situ bondo cuma sedikit yang memenuhi kualifikasi Pasalnya, Denjaka ini memang bertugas dengan penyusupan di daerah operasi. Maka, mereka harus dibekali kemampuan intelijensi yang mempunyai agar bisa mengatasi masalah dengan cepat, baik secara individu maupun secara kelompok. Saat proses pendidikan pun, calon anggota Denjaka hanya mendapatkan teori di dalam kelas 20%. Sisanya, calon prajurit Denjaka akan berlatih langsung di dalam hutan, laut, dan udara. latihan keras dan mengancam nyawa. Saat berlatih di laut, calon prajurit Denjaka ini harus bisa mengatasi terpaan ombak yang biasanya menghanyutkan perahu para nelayan dalam kondisi kaki dan tangan terikat. Latihannya biasa dilakukan di laut Banyuwangi. Mereka harus bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bisa bertahan hidup di hutan belantara. Jangan membayangkan calon anggota jenjaka ini membawa perbekalan yang cukup pasalnya mereka hanya membawa garam saja Mereka pun benar-benar harus mencari sendiri di dalam hutan untuk keperluan air dan minumnya Biasanya proses pelatihan di hutan ini dilakukan di alias Purwo Saat bertahan hidup selama berhari-hari Mereka kadang memutuskan untuk berburu binatang buas seperti ular mereka juga harus pandai menggunakan kompas dengan tepat sasaran Proses pelatihan menggunakan kompas akan dilakukan di Banyuwangi sampai ke Surabaya Selain pelatihan di laut dan di darat Prajurit Denjaka juga harus melakukan pelatihan di udara Bukan pada siang atau sore hari Calon prajurit Denjaka saat pelatihan harus melakukan terjun bebas di malam hari dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus selain penggunaan ilmu bertempur Denjaka juga dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus sebelum melancarkan serangan biasanya dianjurkan tim pendahulu yang bertindak sebagai negosiator dengan teroris di samping agar tahu apa yang dituntut Dari negosiasi dapat juga diukur Waktu yang cukup lama agar unit serbu sempat menyiapkan diri Sebaik mungkin Tak hanya itu, para negosiator juga bertugas Membaca kemampuan, kekuatan, tipu muslimat, sekaligus kelemahan teroris Bila upaya negosiasi berujung pada kebuntuan Unit ini berbagi atas tiga tim yakni tim atas air, bawah air, dan lintas udara Masing-masing tim beranggotakan selusin prajurit dengan spesialisasi beragam Mulai dari penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik, dan teknologi informasi Ada banyak sandi yang dipakai dalam operasi denjaka Isarat operasi bisa disandikan dengan kilat, penundaan dengan mendung, dan dilanjutkan dengan cerah Lumpuhkan musuh dalam 15 menit Waktu yang dibutuhkan oleh ketiga tim serbu Denjaka Sejak masuk ke lokasi sasaran Menggelar serangan dadakan hingga evakuasi personil Biasanya tak lebih dari 15 menit Layaknya satuan anti-teror Tim serbu mengandalkan persenjataan yang cukup mumpuni dan pertarungan jarak pendek Beragam seperti pistol otomatis Granat asap Granat kejut Hingga senapan mesin ringan masuk dalam inventaris Misalnya pistol otomatis 6 Sauer P-226 atau P-228 Kaliber 9mm Pistol mitralio Ryuji Kaliber 9mm Senapan otomatis MP5 dengan beragam variannya Dan senapan tembak runduk SG-550 Kaliber 5,56mm Tim Serbu juga memanfaatkan jumlah peralatan pendukung, daftarnya cukup standar yakni perahu karet bermotor, peralatan selam lengkap, komunikasi elektrik, senter kedap air, navigasi GPS, serta pengendus malam NVG. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat pula dilibatkan dalam operasi rahasia jenis lain berdasarkan perintah langsung panglima TNI meski begitu keberadaan satuan ini terkesan dirahasiakan. bahkan penugasnya pun acap kali tak diakui ataupun dicatat resmi oleh markas besar TNI wow guys so these guys are basically the best of the best and we saw some of the uh, their training that we had uh, seen in the other videos too where they go underwater and they stay there for too long they're jumping off the boat and we saw they're jumping off the plane with their parachute and uh, like I said these guys are basically the best of the best in Indonesia I guess they're equivalent to the American Navy Seals and they respond to basically you know like whatever high intensity situations there might be like hostage situations and whatnot uh, I guess they're called upon to go in there and they look pretty uh, well uh, trained and well disciplined you We saw that one gun like it was huge and I remember seeing one of their practices uh, uh, where they had the guy standing there and he was putting these pointers to shoot it um yeah there's Pretty talented guys like I said top of uh, the top basically best of the best right so it's really cool thank you very much guys for suggesting this video I hope you guys enjoyed it too if you did please don't forget to like comment share and subscribe and if you'd like me to react to another video please put in comment section below as always guys thank you very much for all your love and support I hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and family inshallah I'll see you guys in the next video take care